Analisa CLSK tanggal 13 Mei 2022, tren pergerakan CLSK sejauh ini masih berada dalam tren bullish, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan CLSK jika terus bertahan di atas area 106.59, karena ada potensi CLSK bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 109.60, Sebaliknya waspadai jika CLSK bergerak bearish dan bertahan di bawah area 105.10 karena ada potensi CLSK berbalik bergerak bearish ke sekitar area 102.09. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983